Bye. <laughs>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 tentunya Lesti dan Rizky Bilar bersama-sama mengumumkan tanggal akad resepsi pernikahan mereka bersahabat ya kita lihat keunggahan pertama di sini adalah momen ketika Lesti mengucapkan bahwa tentunya di tanggal 21 tanggal 24 itu adalah acara rangkaian resepsi pernikahan mereka bersahabat ya di tanggal 21 tentunya mereka akan mengadakan acara siraman tanggal 23 adalah akad pernikahan mereka dan tanggal 24 adalah hari resepsi pernikahan luar biasa bersahabat ya yang paling kita tunggu akhirnya terjawab sudah tentunya tanggal akad pernikahan Lesti dan Rizky Bilan jangan sampai lupa bersahabat yang dicatat tanggalnya Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tentunya kalian tidak lingkar ini. Di tanggal kalender kalian, Bahwasanya tanggal tersebut adalah tanggal yang paling kita nantikan. Bersahabat ya, mudah-mudahan rangkaian acara, pernikahan, Lesti dan Bilal dilancarkan dan disukseskan. Amin ya Robbal Alamin. Kita lihat keunggah berikutnya juga ada info dan unggahan spesial dari Kuharsiwih Ahmad. Bersahabat ya. Luar biasa tentunya Bu Harfi juga di sini menginfokan Di tanggal 21 Adalah acara pengajian dan siraman Akan diadakan Tentunya Hari Rabu persabat ya Jam 9 pagi Dan hari Jumat adalah Hari spesial akad nikah Yang akan diselenggarakan juga Jamnya tentunya jam 9 Untuk puncak resepsi Pernikahan Lesti dan Bilar Adalah hari Sabtu tanggal 24 Juli jam setengah tujuh malam luar biasa persahabat ya inilah rangkaian dari tentunya pernikahan Inti Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga Bu Harsiwi menuliskan sebuah kalimat caption di situ tertuliskan lega rasanya setelah pengumuman dari kakak Rizky Bilar dan dede Lesti Kejora atas bocoran tanggal dan waktu rangkaian ini dan paling penting pernikahan dedek Lesti dan Ilar dicatat lagi ya sahabat pengajian dan siraman hari Rabu sahabat ya tanggal 21 jam 9 pagi dan akan nikah hari Jumat nih tepatnya jam 9 pagi juga dan puncak resepsinya akan diselenggarakan hari Sabtu tanggal 24 jam setengah 7 malam jadi penasaran Tentunya sudah terbayarkan persahabat ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari Leslie dan Bilar Dan tentunya persahabat ya masih ada satu bulan lagi untuk persiapan para Leslie Lovers kita semua Kali ini harus lebih spesial persahabat ya untuk mempersiapkannya Jadi tambah semangat tentunya imun jadi lebih meningkat Luar biasa persahabat ya doakan yang terbaik untuk acara idola kita yang selalu kita nantikan, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada momen spesial yang, tentunya momen tertangkap kamera, momen romantis, momen cute dan momen mesra dari Leslie dan Bilal ketika di konser semalam. Tentunya mereka menyanyikan lagu Minang. Dan di sini ada momen yang paling spesial bersahabat ya. Dede Lesti langsung dirangkul manja oleh Rizky Bilar. Melihat begini kita merasa bahagia dan bangga bersahabat ya. Bahwa cinta mereka sangat tulus. Satu sama lainnya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya juga bersahabat ya momen yang paling spesial juga diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Rizky Billar tentunya launching single terbarunya dengan berjudul pemimpinmu yang terkhususkan untuk Lesti persahabat ya calon istrinya Rizky Billar tentunya dengan tulus mengungkapkan lewat lagu persahabat ya di situ momen romantis juga dipersembahkan lagi-lagi Lesti langsung dirangkul mesra oleh Rizky Bilar Luar biasa bersahabat ya Melihat kemesraan, kedekatan serta kekiutan dari Lesti dan Bilar Semakin membuat kita bangga dan bahagia Kita fokus kawal terus persahabat ya Untuk Leslie dan Bilar kita sebagai fans sejati Tentunya harus selalu mendoakan mensupport dan mendukung Untuk hubungan idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya para Kita lihat juga ada sebuah momen ya. Yang mana Lesti dan Bilar Berfoto bersama Batavia Dancer Mas sahabat ya wow Luar biasa support dari Dancer Aja sungguh mengagumkan Para ya untuk pasangan Terfenomenal tahun ini Mudah-mudahan saja mereka diberikan keberkahan amin ya robbal alamin. Berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada momen spesial juga yang diunggah oleh kawan sahabat ya. Tentunya kawan mengunggah sebuah postingan foto bersama calon pengantin lelaki. Luar biasa para sahabat ya sampai hampir jam 2 pagi mereka masih berada di Indonesia. Luar biasa semangatnya. Tentunya mudah-mudahan saja selalu diberikan kesehatan Berikutnya persahabat ini tentunya momen yang paling tentunya terharu buat kita semua para fans. Ada pesan ungkapan dari sahabat dekatnya Abang Bilar yakni Bang Adi Sky. Persahabat ya. Di situ tentunya ngasih pesan penting untuk Lesti maupun Rizky Bilar saling menjaga dan tentunya doa dari Bang Adi Mudah-mudahan Leslar bahagia Pesan yang tentunya menyentuh hati kita semua para fans ya Luar biasa Dukungan doa dari sahabat dekat Abang Pilar Dengan tulus diucapkan oleh Bang Adisky Ini momen haru banget persahabatnya Apalagi ketika Adisky memeluk Abang Rizky Pilar Makin terasa persahabatnya ya Tentunya Air mata menetes luar biasa keturusan dari seorang sahabat untuk tentunya sahabat yang sebentar lagi akan melepas lajangnya Luar biasa mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan Postingan tersebut telah diripost kembali oleh akun Instagram Rosa underscore Lensler sebuah kalimat caption yang dituliskan Salah satu pot yang bikin mewek kejar untuk dedek jagain sahabat aku ya, masya Allah maknanya sangat dalam sekali pesan dari sang sahabat terima kasih, bang Adi Sky sudah sayang sama Les Lar wow war sahabat ya. Kelihatan tentunya tulusnya Adi sama Abang Pilar pas sabat ya karena Adi Sky adalah orang yang paling dekat dengan Abang Pilar. Tentunya kita juga menangis. Tak kuasa meneteskan air mata setelah melihat ketulusan dari Adi Sky kepada Rizky Bilar. Berikutnya juga bersahabatnya di akun pribadinya Bang Adi mengunggah sebuah postingan postingan foto yang mana tentunya foto bareng calon manten bersahabatnya luar biasa caption tuliskan di situ Kawal dulu calon manten udah siapkan guys tuh persahabat, ya siap untuk kawal tentunya mudah-mudahan saja acaranya selalu diberikan kelancaran mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan selanjutnya para sahabat yang tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru seputar lesi dan Bilang. mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh